Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini Di hari Minggu kalian happy weekendnya semuanya Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Dan apapun yang dilakukan Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Kita awali ke kabar pertama dengan kabar yang sangat bahagia Alhamdulillah single terbarunya Lesti Sekali seumur hidup official musik video di channel Youtube 3D Entertainment Alhamdulillah ini viewersnya sudah mencapai 12 juta kali ditonton Dan berada di urutan ketiga trending untuk musik Wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Dua minggu yang lalu, peluncuran single terbaru Hari ini sudah mencapai 12 juta viewers Ini kebanggaan banget ya, kita bersyukur Alhamdulillah terus semangat Streamingnya untuk warga Konoha mudah-mudahan Bisa tembus lagi di angka 15 juta nih persahabat ya Special Untuk hadiah kado ulang tahunnya Bunda Lesti nanti tanggal 5 Yuk sama-sama kita semangat kompak dan terus solid mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti maupun Papa Bilar. Kemudian juga persahabat ya, kabar bahagia. Kita juga dapatkan tentunya perolehan voting sementara di aplikasi Jux. Alhamdulillah ini info semalam, 8 jam yang lalu diinfokan oleh Abang Aneskor L. Lesti Kejora berada di puncak persahabat ya di nomor pertama dengan lagu Lentera. Semalam perolehan votingnya 20 juta votes Wow, Masya Allah, luar biasa banget ya Yuk, sama-sama kita pertahankan terus nih Semangat votingnya juga di Jux, persahabat ya Bismillah, kejora Mudah-mudahan apapun hasil yang terbaik untuk idola kesengan kita Kemudian juga persahabat disimak juga Ini ada momen spesial Ini bahagia juga untuk warga Konoha di vlognya Lesser Entertainment Cerita dari Papa Bilar emang seru banget ya di vlog tersebut Dan kita lihat ada momen spesial yang paling kita banggakan dari seorang Rizky Bilar Ini saat kuis nih persahabat ya Saat kuis, Papa Bilar tentunya menyebutkan bahwa Lesti Kejora adalah istri pertama dan satu-satunya Wow, Masya Allah banget ya dengan kata-kata Papa Bilar Membuat kita semakin yakin bahwa Rizki Pilar adalah imam yang baik untuk Bunda Lesti. Masya Allah, mudah-mudahan bahagia terus rumah tangganya langgeng dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga di kolom komentar, banyak tanggapan dan respon yang positif. Dari akun Irawati Nscor75 mengatakan, Amin Ya Rob. Pertama dan terakhir ya Pak Bos, insya Allah, sehidup sesurganya. Amin. Ini doa baik juga, wajib kita aminkan, mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Kita lihat juga persahabannya ke komentar selanjutnya, diberikan dari akun Instagram. Enang Advanti mengatakan Istri pertama dong Dan satu-satunya Masya Allah, Amin, Ya Rabbal Alamin tuh Masya Allah banget ya Tanggapan banyak yang positif nih untuk Leslar Luar biasa untuk semuanya Kemudian persahabat ya Semalam pun tentunya kita dibuat traveling nih Alih Bunda Lesti Sebelumnya Papa Bilar Persahabat ya, Menyanyikan lagu untuk Abang El kali ini Apabila dinyanyiin langsung oleh Bunda Lesti ya dengan lagu yang membuat makma traveling nih pastinya persahabat ya. Bunda Lesti tentunya menyanyikan lagu udah gede masih nenen. Aduh bikin traveling otak nih persahabat ya Masya Allah. Tetap tentunya kita bahagia mempunyai idola yang sangat receh sekali, yang sangat gesrek, Masya Allah banget ya pokoknya. Kita selalu dihibur, selalu dibikin happy oleh Lesti dan Rizky Bilar. Hingga komentar pun ini banyak sekali dibanjiri di postingan ini. Dari aku, Nonon Askan mengatakan gak tahu lagi sama kalian. Pasangan receh bunda lagi kenapa sih? Katanya tuh ya. Ini sedikit banget. Dan kita lihat juga persahabatnya ke komentar selanjutnya diberikan dari akun Putri Allah 18 mengatakan yang masih jomblo semua nggak usah pakai volume ya. Lihat wajah aja katanya tuh volumenya jangan dibesarkan ya. Lihat wajahnya aja karena ini tentunya bikin traveling banget nih. Apalagi persahabatnya kita lihat juga ke momen selanjutnya saat live Instagram. Aduh ini Bang Mimin ketinggalan banget nih persahabat ya Karena ketiduran dan bangun-bangun sih langsung RIP juga nih persahabat ya Otak saat Bunda Lesti ini menyebutkan persahabat ya Bahwa sudah pakai pakaian dinas Aduh ini Masya Allah banget ya Pokoknya kita semalam dibuat traveling oleh idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali nih oleh aku Leslar al FC kita lihat di kalimat caption yang dituliskan, live pasu stream random malam ini, WKWK -WK untung belum teper gua katanya tuh, aduh, Masya Allah banget ya. Hingga komentar juga diberikan nih sahabat dari akun Hayarian Askar Aziz. Ya, ketinggalan live-nya katanya tuh, ya sama aja nih, bangun juga ketiduran, ketinggalan nih live semalam. Tapi kita happy banget ya, mendapatkan tentunya video saat live-nya Bunda Lesti. Aduh, ini sih kebahagiaan banget untuk warga konoha semuanya. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga di komentar selanjutnya diberikan dari akun Almira. WKWK udah setelan baju dinas, kata bunda gue langsung traveling, tuh bener sekali kan langsung traveling tuh emak-emak <laughs> Saat bunda Lesti udah make setelan baju dinas Dan kita lihat juga persahabat ya ke tiktoknya warung stik mantan, ini sih cute banget Momen dimana Fafa Bilar ini suap-suapan bareng ya sama bunda Lesti Bunda Lesti suapin Papa Bilar ini masya Allah banget kebahagiaan juga kita dapatkan di TikToknya Warung Stik Mantan, masya Allah bangga, bahagia punya idola seperti Lesti dan Bilar Yang selalu menghibur, yang selalu menginspirasi, pokoknya luar biasa Kemudian tersambah disimak juga di unggahan selanjutnya, ini info juga untuk semuanya Mengenai polling online Kapal Media of the Earth 2022 Kembali bersahabat ya, Bunda Lesti papa Bilar masih berada di posisi kedua dengan perolehan voting 275.830 vote sedangkan Rangga Anzob dan van der Vonderveken masih berada di posisi pertama dengan perolehan votingnya 279.110 110 Siap, sama-sama terus Kita dukung, kita support, dan kita doakan yang terbaik Semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendapatkan predikat sebagai Kapal Media of the Earth 2022 tetap optimis ya tetap kita dukung yang terbaik dan pastinya hadiah sebagai pemenang Kapal Media of the Earth akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022 Bismillah semangat optimis untuk semuanya